Baik ya hari ini kita pengen ngebahas 7 aplikasi pinjol yang katanya tanpa riba Dan apa aja sih kelebihan dari 7 aplikasi pinjol yang hari ini sedang diberitahukan oleh asosiasi pendanaan fintech bersama Indonesia Dan mungkin juga kalian punya pengalaman ketika menggunakan 7 aplikasi ini Oke baik ini dia 7 aplikasi pinjol tanpa riba Baik ya kalian bisa melihat di belakang layar monitor ini Langsung dari asosiasi pendanaan fintech bersama Indonesia Dan mereka asosiasi pendanaan fintech bersama Indonesia mengingatkan Hati-hati atas duplikasi fintech yang memang legal Tapi diduplikasi sama yang ilegal ya Jadi kalian harus tahu aplikasi pinjol apa saja Yang mungkin hari ini memang sudah memiliki status terdaftar dan berizin di OJK Baik ya yang pertama adalah duha syariah Ada yang memakai aplikasi dua syariah Katanya aplikasi ini tanpa riba Dan bagaimana biaya platform yang diberikan oleh aplikasi dua syariah ini Dan yang kedua adalah aplikasi papi tupi syariah Ini juga katanya tanpa riba Dan yang ketiga adalah aplikasi dana syariah Ini juga tanpa riba Dan yang keempat adalah kaswa Kaswa ini juga sudah pernah kita beritahukan di video-video yang sebelumnya. Dan yang selanjutnya adalah aplikasi etis. Aplikasi etis juga tanpa riba. Dan yang keenam adalah aplikasi alami. Itu juga tanpa riba. Dan yang terakhir adalah amanah edi. Itulah tadi tujuh aplikasi pinjol yang katanya tanpa riba. Nah, kalau seandainya memang tanpa riba, berapa sih biaya farfum yang harus dibayar? Ketika ingin menggunakan tujuh aplikasi tanpa riba ini. Dan aku pengen ngasih usul kepada pihak OJK dan khususnya pada pihak AFP. Asosiasi Pendanaan Fintech Bersama Indonesia agar mempermudah saja saudara-saudara dan teman-teman kita yang memang ingin meminjam di aplikasi tanpa riba ini. Nah sekarang permasalahannya untuk di tujuh aplikasi ini terkadang ya terkadang walaupun tidak semua persyaratannya itu memang harus cukup lengkap ya jadi nggak bisa abal-abal seperti pinjol ilegal kalau yang ilegal itu modal KTP kontak HP terus beberapa file dan dokumen yang ada di handphone kalian memang kalian bisa langsung pinjam kalau untuk dituju aplikasi pinjol yang tanpa riba ini sepertinya persyaratannya memang sedikit agak rada ribet. Ya, nanti kalian bisa langsung searching dan lihat di playstore aplikasinya Dan kalian juga bisa melihat apa saja persyaratannya yang dibutuhkan Ketika kalian ingin melakukan pengajuan pinjaman di tujuh aplikasi tanpa riba ini Oke baik, jadi mungkin itu dulu yang bisa aku sampaikan Dan mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh